Assalamualaikum semuanya Kali ini aku mau nge reaction Menanam selada Pakai polybag Yuk kita nonton videonya Walaupun cuma ditanam di polybag Selada ini bisa tumbuh dengan subur loh Awalnya benih selada Bagus banget ya guys ya Ditanam di polybag aja bisa Se-subur itu Sama kayak yang dikenal sama kayak yang dijual di pasar-pasar gitu guys yang di supermarket malah bagus juga sih di semai pakai bakul plastik media semai pakai tanah subur setelah tumbuh Oh media semainya pakai tanah subur terus ditaruh di ini wadah apa ini kayak gini wadah plastik kayak gitu pada daun bisa kita pindah tanam siapkan polybag Oke, oh, udah tuh, udah tumbuh, udah ada beberapa daunnya. Terus dipindahin ke polybag yang udah diisi media tanam kayak gini. Dan media tanam. Ini pakai tanah dicampur sekam. Masukkan bibit tanah dicampur sama sekam, guys, medianya yang di dalam polybag ini. Ada ke polybag. Satu wadah diisi satu bibit. Basahi media tanamnya kemudian udah dipindahin terus disiram pakai air gitu guys ini pakai air kolam ikan simpan di tempat yang kan aduh pakai pakai air kolam ikan guys Oh iya karena kan kolam air kolam ikan itu udah mengandung pupuk guys ya dari kotoran-kotoran ikan itu udah mengandung pupuk gitu cuman kalau nggak ada kolam ikan juga kayaknya pakai air biasa aja jadi sih guys cuman mungkin hasilnya akan sebagus yang pakai ini mungkin oh, gitu. nasi sinar matahari pemupukan bisa pakai pupuk organik cair sayuran daun Oh itu dia pupuknya pakai pupuk cair kayak gitu khusus satu minggu sekali saja usia panen satu minggu satu kali yes pemupukannya jadi di di semprotin gitu ya guys ya pupuk cair ke disiramin gitu sekitar 45 hari gampang kan cepat juga ya guys kalau selada 45 hari udah bisa panen sama kayak sawi pakcoy itu guys itu tadi reaction saya menanam selada semoga kalian yang mau bercocok tanam menanam sayur-sayuran di rumah bisa in, video ini bisa bermanfaat buat kalian terima kasih yang sudah menonton